Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Peter Guntur Official, ya guys. Kali ini aku akan melanjutkan hukum bacaan tajwid bab ketiga dan keempat. Sebelum ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dan video terbaru dari aku. Inilah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasda'in bihi nasta'in wa 'ala umruti wa wassalamu 'ala asrofil anbiya' wal mursalin, wa ala alihi washohbi ajmain amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kali ini aku akan menerangkan bab yang ketiga dan keempat dari hukum ilmu tajwid bab yang ketiga yaitu hunah apa yang dinamakan dengan hunah hunah ialah apabila ada nun yang bertasjid dan mim yang bertasjid maka dibaca dengung atau hunah contoh inama walama bab yang keempat yaitu Lam Ta'rif Lam ta Dibagi menjadi Dua yaitu Idhar Komariyah Dan idhom samsiah. Apa yang dinamakan Dengan Idhar Komariyah Idhar Komariyah ialah Apabila ada huruf Lam Ta'rif bertemu dengan Huruf 14 Yang terkumpul dalam lapat Abahi Hadjaka Wahof Akimah Contoh dari Idhar Qumariyah ialah Alhamdu Al-Mu'minu Yang kedua yaitu Idhaham samsiah Apa yang dinamakan dengan Idhaham samsiah Idhaham samsiah ialah Apabila Dalam ta'rif bertemu dengan Huruf 14 selain huruf Qumariyah yaitu Ta-tha dal dal roza sin sin SOT ZOT to to lam dan nun contoh dari hidham samsiah ialah assalamu wana zati sekian video dari saya jika kalian belum tahu tentang pengertian ilmu tajwid kalian bisa lihat video di atas di mana video tersebut telah menerangkan apa pengertian ilmu tajwid serta dibagi menjadi berapa tajwid itu sekian dari saya apabila video ini bermanfaat jangan lupa like nya dan apabila channel ini memberikan manfaat untuk kalian jangan lupa subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh